Dewi jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya guys. Dukung terus dan support terus agar menyajikan konten-konten yang positif. So langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, okay, hai teman-teman semuanya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dewi. Buat okay. so, kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. jalan ya. Jadi video kali oh, ini pernikahan saya kayak akan di Malaysia gitu ya. Tentang pengalaman pribadi saya ketika saya hamil hingga akhirnya saya melahirkan dan anak menjadi mempunyai my kid Malaysia ya atau oh, Oke. Okay. Okay. ya. Uh, untuk pengalaman pertama saya ketika saya hamil dulu Itu sangat-sangat Wow sekali ya Karena yang pastinya kan Saya bukan asal dari negara Malaysia Kan uh -huh. Tetapi saya hanya menikah di negara Malaysia Dengan orang Malaysia Tetapi Oke okay, berarti ini uh... Oke okay, berarti mbaknya ini menikah Dengan orang Malaysia Guys oke okay. Warga negara asing Dari pemerintahan Malaysia itu betul-betul sangat-sangat perhatian sekali ya. Karena apa? Karena dari awal saya dari awal saya apa? disahkan hamil. Kemudian saya terus pergi ke klinik ya, ke kliniknya itu dulu juga klinik dari kerajaan. Kalau di negara kita itu sama sama aja dengan klinik negeri kayak gitu ya. Okay. Kalau di sini klinik kerajaan. Pelayanannya benar-benar yang bikin saya terharu ya Ketika saya pergi ke klinik kerajaan Saya dilayan sebagaimana sebagaimana saya menjadi warga negara Malaysia Dan mereka sama sekali tidak menganggap saya sebagai warga negara asing Itu poin pertama yang saya benar-benar uh, sangat tersentuh ya di hati dan ketika saya dulu waktu klinik uh, waktu cek di klinik klinik kandungan pelayanannya dokternya terus nurse semuanya baik-baik ya dan gak ada di antara mereka yang membedakan ya karena tahu sendiri ya saya dari negara Indonesia dan mereka ini keluarga negara Malaysia ya jadi uh, sangat sangat sangat tidak tidak membedakan ya. jadi saya ini layaknya dianggap dianggap layaknya layaknya warga negara Malaysia kayak gitu jadi untuk yang pertama dulu ketika saya cek di klinik kesehatan saya seperti biasa ya samalah pada umumnya saya mengantri dari mengantri itu kemudian saya dicek suruh ke sini ke situ akhirnya saya disahkan hamil dan saya bersyukur sekali ya Bersyukur sekali karena itu adalah anak pertama saya Kemudian setelah saya cek di klinik kesehatan kerajaan Dari pihak klinik kerajaan itu Dia memberikan surat kayak gitu Surat kecil kayak gitu Menyatakan bahwa saya di, saya dinyatakan hamil Kemudian uh, dari situlah saya dikasih Uh, surat kecil yang nantinya akan ditujukan ke klinik desa ya dan di klinik okay. desa itu tujuannya adalah untuk mengecek setiap bulannya perkembangan-perkembangan dari uh, kehamilan saya ya. Yeah, yeah. dan kalian tahu nggak berapa biaya yang harus saya keluarkan mereka cuma uh, memberikan cas seharga satu ringgit saja. Mereka sama sekali tidak membeda-bedakan warga negara asing dengan warga negara Malaysia. Satu ringgit Kita ya. Kita semua sama ya. Dan dari klinik kerajaan itu kemudian saya dikasih surat yang kecil itu yang nantinya akan ditujukan ke klinik desa ya. Dan di klinik desa itu saya dicek perkembangannya setiap bulan. Jadi setiap bulannya. Saya disuruh pergi ke klinik desa itu untuk mengecek perkembangannya. Dan sama sekali nggak dicas. Sama sekali nggak bayar alias gratis. Mereka cuma minta IC-nya suami dan paspor saya. Jadi mereka semua dari apa dari biaya-biaya semuanya itu adalah kerajaan yang membayarnya, subhanallah itu benar-benar benar-benar sangat-sangat itu ya sangat-sangat tidak membedakan sama sekali ya. dan dari situlah saya ngecek setiap bulannya setiap bulannya dan itu berlangsung selama ya selama sembilan bulan ya selama selama itu pula selama proses kandungan saya setiap bulan saya pergi cek jadi waktu itu saya masih ingat Nasnya begitu sangat sangat baik sekali dan tidak membedakan. Sekali lagi benar-benar uh, baik sekali ya. Kemudian dari klinik itu saya dilayan selama 9 bulan dan ketika proses uh, ketika, pros, uh, ketika saya mau lahiran pun mereka, apa yang terjadi? Mereka datang ke rumah Ke rumah oh. pribadi saya Untuk mengecek Sehat gak sih uh, Orang ini, sehat gak sih bayi ini Kayak gitu Wow. Dan, uh, ketika saya dulu uh, Waktu sudah memasuki kehamilan 9 bulan Saya masih ingat Satu hari sebelum saya Satu hari sebelum saya melahirkan Saya masih jalan-jalan Nah, dan jalan-jalannya itu Ke rumah temennya suami saya ya Dan tahu gak saya mak, waktu itu Naik motor di kehamilan saya Yang sudah 9 Kabur. bulan Dan motornya itu Motor Satria FU Bayangkan Keren ya Seorang Kabur. ibu hamil Naik Satria FU Dan motornya Aduh Cara mau ya, jengking, -jengking ya, gue, ya, dengan posisi potongnya -teng wis gede, karo jengking jengking ya, gue ya, Allah, itu bener-bener pengalaman yang sangat-sangat-sangat itu, ya, oke, okay, dan uh, dari situ, kemudian, uh, malamnya, malamnya saya sudah berasa sakit perut, ya, sudah berasa sakit perut, dan malamnya juga saya nggak bisa tidur, kemudian okay. paginya pagi sekitar uh, subuh masih bulan puasa ya bulan puasa kemudian saya uh, sudah mulai terasa kayak gitu ya sakit perut mules terus saya langsung ngomong sama suami saya kok saya kayak sakit perut ya kayak gitu kemudian setelah saya mengatakan itu dengan suami saya enggak lama terus air apa air Ketuban. air ketubannya udah pecah dan air ketubannya itu pecah waktu itu saya terus turun karena waktu itu saya masih tinggal bersama orang tua saya turun ke lantai bawah dan menemui mama saya lagi sembahyang subuh ya dan dari situ saya bilang ke mama saya waktu itu bener-bener takut takut nggak tau lah apa yang ada di pikiran saya pokoknya intinya saya takut terus saya bilang ke mama saya mah ini air apa kok keluar banyak banget kayak gitu terus nggak lama kemudian mama saya nyuruh cepetan pergi ke hospital kayak gitu aku dari situ udah udah ngeblank udah nggak berpikiran apa-apa terus mama saya langsung ngasih sarung aku disuruh pakai sarung dan juga Uh, pokoknya ganti baju baju baju yang besar kayak gitu ya. Karena kalau di sini ya, karena di sini sangat menghormat, di sini sangat menghormati. Jadi uh, untuk cara berpakaiannya itu juga harus menyesuaikan ya. Betul. Jadi saya harus memakai baju yang besar. Waktu itu saya ingat saya memakai bajunya baju mama saya dan memakai kain sarung, ya. Dan kemudian saya pergi ke Hospital Dong, pergi ke hospital besar, dan hospitalnya itu Hospital Kerajaan. Oke, okay. dan dari Hospital Kerajaan itu, waktu itu saya nggak makan selama dua hari karena oh. menahan betapa sakitnya perut saya ini, oh. kayak gitu. Okay. Kemudian dari situ saya cuma ke saya ke hospital dengan membawa. Buku merah, buku merah yang setiap bulannya saya cek ke hospital desa itu, kemudian saya terus ditarik masuk di hospital kerajaan itu, dan hospital kerajaan itu menyuruh saya untuk cepat-cepat pergi ke bilik, apa bilik istirahat kayak gitu ya, karena mereka mau mengecek semua kelengkapan dokumen saya dan juga kelengkapan surat-surat di buku merah itu. Jadi waktu itu saya benar-benar masih ingat sekali Lesnya, dokternya itu benar-benar baik sekali ya kepada saya Dan uh, pernah pernah juga ada yang mengatakan kepada saya Eh uh, kamu gak takut besok kalau lahiran di uh, kerajaan Nanti takutnya kamu kan orang asing, nanti takutnya dia membeda-bedakan Uh, kamu ini orang asing, jadi nanti kamu istilahnya nggak disayang kayak gitu ya, sama dokternya, di, sama duakan Tapi gitu. enggak, enggak sama sekali ya. Oke okay. Dan di hospital itu semuanya ramah-ramah, semuanya baik-baik. Dari masuk hospital itu, saya terus dimasukkan ke bilik istirahat, dan di bilik istirahat itu saya terus diinfus ya, karena mereka. Terjadi apa-apa dengan saya dan juga dengan anak saya, jadi uh, saya terus diinfus. Setelah diinfus, kemudian dia menanyakan kepada saya, dokter dengan nesnya itu menanyakan kepada saya, "Oke, okay. akak ada makan belum?" Dan dari situ saya benar-benar kok baik banget. Terus terus saya bilang kepada mereka, "Saya waktu itu gak makan, gak minum selama dua hari karena saking menahan sakitnya perut ya." Kemudian mereka ngasih apa? Mereka ngasih minuman. Saya masih ingat waktu itu dia ngasih saya air Milo dengan roti bakar, ya. Dan dari situ uh, dia melayan saya baik sekali ya. Sama sekali, sekali lagi saya mengatakan sama sekali tidak membedakan warga negara asing dengan warga negara Malaysia ya dan dari situ dia ngasih makan kepada saya, Kak, makan dulu biar ada tenaga. Makan dulu biar ada biar agak kuat nantinya kayak gitu. Jadi saya juga jujur ya, saya nangis di situ kan. ya. Saya nangis di situ karena uh, baik banget lah pokoknya pelayanannya ya. Kemudian uh, si Dokternya itu sama itu mengarahkan saya ke bilik yang disuruh menunggu buat pembukaan itu ya. Dan di situ saya masih ingat banyak sekali teman-teman juga di sana yang lagi menunggu proses keluarnya si jabang baji itu ya. Dan di situ juga saya sempat berkenalan juga dengan uh, warga negara Malaysia juga di sana. Dan sekali lagi saya mengatakan itu juga tidak membedakan antara warga asing dengan warga Malaysia yang benar-benar itu itu yang membuat aku kenapa aku betah di Malaysia gitu. karena orang-orangnya itu yang tidak menganggap bahwa kita ini orang asing jadi orang asing itu dianggap sama rata oleh mereka warga negara Malaysia kemudian setelah saya dimasukkan ke bilik untuk menunggu bersalin itu kita diberikan bimbingan Uh, oleh dokternya itu diberikan bimbingan bagaimana nantinya kalau anak sudah lahir kemudian ada juga pokoknya pengetahuan seputar uh, bayi kayak gitu karena dulu dulu saya juga masih awam nggak tahu bagaimana bagaimana nantinya kalau sudah punya anak jadi dari situ saya mengetahui terima kasih buat dokter dokternya buat nursesnya mes khususnya yang dulu saya melahirkan di sana yaitu di hospital kerajaan kulai ya. Kulai. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari uh, kemudian dari yang di bilik itu, di bilik apa di bilik yang buat istirahat itu, hmm. hingga akhirnya saya masih ingat jam 1 lebih 22 menit saya eh jam 12, jam 12 sebelum jam 1. Jam 12 saya disuruh masuk ke ruangan khusus untuk melahirkan karena waktu itu pembukaannya juga sudah siap jadi saya disuruh masuk ke disuruh masuk ke ruangan itu yang khusus untuk bersalin ya dan uh, saya juga mendengar omongan juga dari orang lain ya dari orang lain katanya kalau menik kalau melahirkan di hospital kerajaan suaminya enggak boleh Suaminya nggak boleh nungguin Katanya suaminya harus di luar Kayak gitu, okay. kayak gitu Banyak sekali omongan-omongan yang Menurut saya itu nggak Nggak seperti apa yang saya Nggak seperti alami. apa yang saya alami Kayak gitu Jadi di hospital kerajaan itu Suami saya dipanggil ketika saya sudah mau Melahirkan si jabang bayi itu Suami saya dipanggil untuk menemani saya Untuk menemani saya Mengeluarkan si abang bayi itu akhirnya saya diberi kekuatan lagi oleh suami dan juga diberikan kekuatan juga oleh dokternya, oleh Nusnya semuanya baik-baik sekali dia memberikan saya semangat hingga akhirnya saya bisa melihat melahirkan seorang anak laki-laki pada jam 1 uh, lebih 22 menit kayaknya waktu itu pas sholat zuhur dan dari situ, ketika saya sudah melahirkan, kemudian saya diasingkan lagi ke bilik yang, keruangan yang itu tadi ya, keruangan yang untuk istirahat itu. Kemudian di situ saya disuruh uh, layaknya menjaga anak, layaknya seorang okay. ibu menjaga anak. Ya. Menyusuri Jadi dari situlah itu. saya bisa merasakan uh, betapa pedulinya mereka rakyat Malaysia kepada warga negara asing khususnya dia nggak membedakan dia mem dia mem mengajari saya bagaimana cara mengetahui anak bagaimana cara membimbing anak bagaimana cara kalau anak pup kita harus gimana kalau anak kencing kita harus bagaimana dari situ saya dari situ saya bisa belajar ya dari Nes itu dari dari Nes dan dari dokter itu ya dan uh, setelah saya waktu itu nggak lama di hospital ya cuma dua hari karena alhamdulillah saya sehat anak saya juga sehat ya, jadi saya, saya, saya, uh, saya dibolehkan pulang cepat ya kemudian okay. uh, kita pulang ya karena kita cuma dua hari aja di hospital itu kemudian kita pulang dan dibekali dengan apa kayak surat-surat kayak gitu ya nantinya disuruh dibawa ke klinik desa dan juga ke JPN atau jabatan pendaftaran negara ya Oke dari yang surat itu kita di, uh, dikasih dari pihak hospital kerajaan kemudian kita menyerahkannya ke klinik desa ya, dan di klinik desa itu uh, di klinik desa itu kita mendapatkan buku yang buku lagi yaitu buku Buku Pink yang nantinya akan uh, akan dilakukan untuk pengecekan hmm, buat si kontrolnya. baby ini ya jadi bukunya nantinya ada dua, yang satu buku yang buku merah yang buat sebelum anaknya lahir dan yang kedua yaitu buku merah yang buat anak-anaknya itu Oke setelah dari setelah suami saya mengajukan surat itu ke klinik desa kemudian klinik desanya selang satu hari dari pihak klinik desanya itu dari nurse-nya itu dia datang ke rumah dia datang ke rumah untuk mengecek kesehatan wow, ibu ya. bayi saya ya untuk mengecek kesehatan ibu bayi dan juga si bayinya itu kebayang nggak betapa pedulinya pemerintah datang ke rumah negara ya Malaysia tren. kepada rakyatnya ya dan dari situ kemudian selama dua minggu Si Nusnya itu datang ke rumah untuk mengecek kesehatan ibu dan juga anaknya ya. Kemudian setelah dua hari, setelah lima hari anak saya lahir. Kemudian saya menyuruh suami saya untuk pergi ke JPN ya, atau jabatan pendaftaran negara dan di jabatan pendaftaran negara itu untuk mendaftarkan bahwa ada anak, ada baby yang baru lahir dari seorang rahimnya. Ibu warga negara asing dengan pernikahan warga negara Malaysia, jadi alhamdulillah dari situ. Uh, selang selang kurang lebih dalam dua minggu, anak saya mendapatkan My micet. Ya, atau oh yang dua minggu aja menjadi IC jika dia sudah besar nantinya. Oke, okay, jadi segitu aja pengalaman saya ketika saya mengandung hingga akhirnya saya melahirkan hingga akhirnya anak saya mempunyai my kid atau IC jadi segitu aja videonya saya mengucapkan banyak terima kasih buat pemerintahan Malaysia buat uh, dokter-dokternya yang di Malaysia buat nurses-nesnya di Malaysia semoga jasanya menjadi ladang pahala buat uh, kalian semua segitu aja videonya dari saya ini adalah pengalaman pribadi saya pengalaman yang sudah terjadi di diri saya jika ada kata-kata atau kata-kata yang salah di diri saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bye warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi guys sharing daripada Valenza Dewi. Dan ya di sana ternyata pelayanannya seperti itu sebagaimana yang kita simak daripada videonya dan sangat-sangat bagus sekali sih ketika kita istilahnya di suatu negara dan kita itu mematuhi undang-undang di sana, apalagi warga Indonesia yang ke sana ya patut ya kita harus mematuhi undang-undang yang ada di negara itu. Sama halnya ketika orang negara luar pergi ke Indonesia mereka harus juga patuh kepada undang-undang yang ada di Indonesia jadi ketika ada sesuatu kepada mereka, mereka akan segera langsung ditangani, berbeda halnya ketika ilegal seperti itu itu malah istilahnya mempersulit diri sendiri, maka daripada itu buat teman-teman semua, selagi kita istilahnya berada di negara orang maka patuhi ya undang-undang yang ada di sana, peraturan-peraturan yang ada di sana, maka kita akan selamat, sama halnya ketika saya du dulu di Arab Saudi saya mematuhi istilahnya undang-undang yang ada di sana apa yang sudah ada di sana dan juga istilahnya ditetapkan di sana kita harus mematuhinya kalau tidak mematuhi pasti akan ribet nah disitu jadilah warga negara yang baik supaya kita dimanapun kita berada kita akan menjadi orang yang selamat Insyaallah Terima kasih udah tengok video ini guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe jangan saya dan juga Farenza Dewi linknya ada di deskripsi langsung saja di subscribe guys di sini Subscribernya 6570an ya Jadi saya doakan semoga para subscriber saya juga menuju ke sana Sampai ke 10.000 subscriber, 20.000 subscriber Sehingga Mbak Dewi ini istilahnya lebih semangat dalam membuat kontennya Oke terima kasih sudah tengok video ini guys Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya Pamin Ududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh